Okay, selanjutnya adalah menu monitoring aktivitas siswa di mana Bapak Ibu semua bisa memonitoring keaktifan siswa di dalam kelas. Siapa kita refresh saja. Dan di sini kita bisa melihat atau menilai keaktifan siswa di dalam kelas Bapak Ibu di dalam e-learning. Contoh Lita Fitriani aktivitasnya apa? Kemudian tanggal berapa? Kita coba lihat statistiknya Lita di sini artika juga sama, banyak. Kemudian Soma, Sundafa, Sundafa. Ya, di sini secara statistik Sundafa lebih aktif di dalam melihat aplikasi kelas Bapak Ibu semua. Jadi, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk menilai siswa yang aktif di dalam aplikasi e-learning ini. Ini juga Sundafa, sama. Lita Fitriani sama banyaknya di dalam satu waktu, kemudian Artika Sari, Anyelir juga sama Lita. Oh, Lita Fitriani di sini dalam satu waktu sangat banyak sekali mengakses E-learning Madrasah ya, Lita Fitriani jadi. Berdasarkan statistik yang ditampilkan oleh aktivitas atau menu monitoring aktivitas siswa ini, Bapak Ibu bisa secara pribadi menilai keaktifan siswa di dalam aplikasi e-learning.